pipa PVC, konektor DC, kemudian lampu, kemudian resistor 330 ohm, dan kawat tembaga, serta adaptor ya, jangan lupa, nah, adaptor di sini saya mengamankan, adaptor 1 ampere 12 volt ya, 1 ampere 12 volt. Oke ini juga kabel langsung kita rakit kita solder kabel dengan konektor DC nya ya. ya seperti ini kita kasih timah dulu Nah ini kita hubungkan yang positif positif baterai atau positif dari konektor DC ke resistor 330 ohm kemudian menuju lampu positif ya lampu led yang positif nah, seperti ini kemudian yang negatif dari konektor DC langsung dikasih kabel yang negatif lampu juga langsung dikasih kabel nah, seperti ini nah, setelah itu kita isolasi ya di bagian Uh, positifnya agar tidak konslet kita belitkan isolasi ya sampai penuh ya agar tidak konslet nah, seperti ini pelan-pelan saja biar rapat ya nah sampai penuh ya Biar tidak terjadi konslet, karena sangat berbahaya. Kalau konslet bisa terbakar, ya. Nanti baik lampunya atau resistornya nah, seperti ini. Kalau sudah, kita potong dan kita masukkan. Ya, ini nah, kita masukkan ke dalam pipa PVC. Ya, kabelnya kita masukkan dulu. nah seperti ini nah, lampunya kita taruh di lubang yang sudah kita lubangi ya di pipa PVC tadi nah seperti ini nah terus kita isolasi biar agak kencang ya kita isolasi Nah, seperti ini, atau teman-teman, jika punya kreasi lainnya, pakai tempat lain atau casing lain, enggak masalah ya. Ini cuma sekedar uh, kreasi sederhana ya, untuk berkreasi itu bebas ya, mau pakai apa saja. Oke, kita kupas kabelnya, ya. Yes. Ini enggak ada kutub min plusnya, sebenarnya, bolak-balik sama saja. Karena ini min semuanya tadi otomatis yang dari lampu menjadi plus ya kita solder ke tembaga ya kita kasih timah dulu tembaganya nah seperti ini kemudian kita solder ujung kabel yang satunya ya kabel yang satu yang ke tembaga tersebut nah seperti ini saya akan menempel kuat ya nah, biar tidak lepas kemudian tembaga yang satunya lagi kita solder lagi ya ke ujung kabel yang satunya Nah, seperti ini Nah setelah itu kita tekuk ya kita tekuk kabelnya nah seperti ini di nah, kemudian diisolasi di isolasi biar tidak gerak ya biar kuat nanti kalau buat menekan komponen itu kuat ya tidak bergerak nah seperti ini dibelitkan sampai terasa sudah cukup kuat sudah nah seperti ini kemudian kita ujung tembaganya kita tekuk ya agak dipersempit tergantung komponen yang mau kita tes ya nah ini sudah jadi ini penampakannya ya seperti ini. Oke, langsung kita tes saja, kita colok adaptornya ya. Kita colok adaptor. Kemudian soket DC ya, konektor DC kita masukkan ke konektor nah seperti ini. Nah, kemudian kita tes ya. Buat ngetes Komponen lampu SMD ini bekerja dengan baik. Nah seperti ini, ini berarti lampunya masih hidup ya atau terhubung. Nah, nah seperti ini. Kalau lampunya mati, dia tidak akan hidup ya. Testernya juga tidak akan hidup karena terputus ya. Oke, itulah tadi video dari saya. Semoga bermanfaat.